oh like berapa dia pun, <laughs> demi Allah. Ya. Ya kene. teman Huh. Iya dua ekor Ini yang ketiga Oke Ntar dilanjut lagi, mudah-mudahan kita masih bisa strike di tempat Amin, amin, amin bos Yuk, berum,